Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita berkat ritohnya kami masih diberi kesempatan untuk berbagi ilmu pengetahuan spiritual dan budaya di channel The SPP TV.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 suatu yang bersifat universal artinya semua manusia bagaimanapun latar belakang dan budayanya tentu mempunyai penghayatan pemahaman persepsi dan wawasan tertentu sekitar dasar. di antara sekian ragam budaya dan perbedaan yang ada di dalam sejarah dunia ini terdapat beberapa unsur persamaan dan perbedaan tentang penghayatan dan pemahaman soal rasa itu sendiri perbedaan itu mungkin bisa dilihat sebagai perbedaan situasi terhadap beberapa aspek rasa dengan demikian dalam rasa itu sendiri terdapat beberapa ciri atau kekasan tertentu dalam budaya jawa misalnya rasa merupakan sesuatu yang memiliki nilai yang amat luhur umumnya masyarakat Jawa merupakan salah satu etnis yang sangat menjunjung tinggi serta kesetiaan terhadap nilai budaya yang dimiliki. Dalam budaya Jawa, rasa memiliki tempat, ya dan peranan yang sangat penting. Dari kenyataan dan sikap fanatisme semacam inilah kemudian muncul istilah Javanisme. Istilah Javanisme, Jawaan, yang lebih mementingkan serta mengutamakan nilai tradisi dalam budaya Jawa itu sendiri. Nilai-nilai kebudayaan Jawa inilah yang kemudian mampu mengenalkan Jawa pada ranah dunia yang lebih luas Dari berbagai keunikan dan keberagaman makna yang ada dalam budaya Jawa Sehingga banyak menimbulkan keinginan kuat para sejarawan dunia Untuk memahami serta lebih meneliti lebih detail tentang budayaan Jawa Rasa nilai yang tidak dapat dinominalkan dan tidak mampu diraba Dengan menyebabkan rasa Masyarakat Jawa mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap berbagai fenomena alam yang akan terjadi, hingga tak mengherankan jika pada zaman dulu masyarakat Jawa mampu memahami dan mengerti apa yang dikehendaki oleh alam. Alam dan masyarakat mampu bersahabat sehingga tercipta kehidupan yang sangat harmonis dan jauh dari bencana. Sayang, rasa yang dahulu pernah dimiliki oleh masyarakat Jawa Sedikit demi sedikit mulai luntur dari peradaban Bahkan tidak mengherankan Jika masyarakat Jawa sekarang sudah jauh dengan namanya rasa Kepekaan akan fenomena alam tidak mampu dirasakan kembali Masyarakat Jawa sudah tidak mampu lagi berdialektika dengan alam Sejak alam mulai murka karena merasa tidak diperhatikan oleh masyarakat, mencoba untuk menjawab serta menelaah lebih jauh tentang hakikat rasa dalam budaya Jawa, bagaimana perasaan rasa dan pengaruhnya terhadap peradaban manusia dan makna filosofi dari rasa itu sendiri. Selain itu, di dalamnya juga dikupas lebih jauh tentang nilai-nilai budaya yang Menurutnya merupakan tradisi tantrik yang sudah ada jauh sebelum kedatangan tradisi-tradisi agama india dan semitik Dengan menggunakan teropong etnografis yang dikombinasikan dengan penelusuran literer, Mencoba menyikap serta memperkenalkan kembali tentang nilai budaya jawa yang merupakan tradisi tantrik yang sudah ada jauh sebelum kedatangan tradisi-tradisi agama india dan semitik Agama Jawa, atau sering kita sebut sebagai Jawen, dengan berbagai nilai dan praktek spiritual, dalam istilah Jawa rasa tidak hanya merupakan istilah yang diterapkan pada pengalaman indrawi yang mengiringi pada estetika, akan tetapi juga merupakan sebuah organ terpenting kognitif yang digunakan secara aktif dalam praktek dunia mistik geseran nilai budaya jawa ini sangat terasa sekali implikasinya sehingga menimbulkan suatu persoalan yang sangat urgent dalam transformasi kebudayaan di Indonesia sebagai orang jawa tentu sangat naif sekali jika kita sudah tak mau ambil pusing dan peduli lagi dengan budayanya sendiri sebab bagaimanapun juga nilai yang terkandung dalam budaya jawa Dapat dikatakan sebagai salah satu dari kebijakan tradisional dunia yang sangat berharga kearifan yang terkandung keitung dalam dan agung Dengan penekanannya pada harmoni dan kritisnya, Jawa dalam sejarah Indonesia mampu menjadi perekat budaya dalam gejolak serta hinggar-pinggar kehidupan politik dan keagamaan yang penuh dengan pertentangan Jawalah yang selama ini mampu menjadi kulturer penyangga utama bagi keberlangsungan Indonesia dengan terdiri dari berbagai etnis, suku, agama, bahasa, serta berbagai ekspresi politik yang diakibatkan oleh keberagaman tersebut. Hingga tak menghirankan banyak kalangan yang mengatakan bahwa berbagai kerusuhan politik, sosial, moral, keagamaan, yang terjadi berapa dekade terakhir di satu sisi melibatkan semakin merosotnya nilai-nilai toleransi dan harmoni dalam budaya Jawa. Nilai Jawa telah banyak ditinggalkan hingga tersisa hanya sisi legitimasinya terhadap hegemoni kekuasaan semata. hewan peliharaan yang setia, maka yang pertama akan terlintas dalam pikiran orang adalah anjing. tapi anggapan ini sebenarnya tidak sepenuhnya benar, karena bagi orang Jawa, hewan peliharaan yang paling setia di dunia adalah burung perkutut. terdengar aneh memang, tapi percaya tidak percaya, burung perkutut mungkin adalah satu-satunya burung yang akan kembali ke sangkarnya setelah terlepas. berbeda dengan kebanyakan burung yang akan hilang entah kemana setelah terlepas dari sangkarnya burung perkutut justru akan kembali ke sangkarnya jika terlepas burung perkutut biasanya hanya akan berkeliaran di sekitar rumah saat terlepas dan akan mencari sangkarnya untuk kembali karena itu jika ada burung perkutut yang lepas biasanya pemiliknya akan membiarkan sangkar burung berada di luar rumah dalam keadaan terbuka sampai burung perkutut kembali Hal ini dipercaya banyak orang berhubungan dengan mitos perkutut Cokomangu yang juga pernah hilang. Namun kembali lagi pada Prabu Wijaya, burung perkutut merupakan salah satu jenis burung kicau yang masih digemari di Indonesia. Burung yang memiliki jenis kicauan unik mirip dengan suara sembar laki-laki ini dan bahkan di kontes nasional yang rutin diadakan setiap tahun. Jika seekor perkutut telah memenangkan sebuah kontes, maka harganya bisa berubah jadi setinggi langit. Mulai dari yang biasanya hanya berharga puluhan ribu, bisa berubah menjadi puluhan juta bahkan hingga miliar. Dengan harga yang tinggi seperti itu, burung perkutut tentu bukan hewan peliharaan biasa bagi mereka yang berkantong tipis. Karena itu, burung perkutut kadang juga dijadikan lambang satu sosial seseorang. Dengan burung juara yang berharga jual tinggi, se seorang bisa dianggap sebagai orang yang telah sukses. Tapi selain kok burung tadi, berkutut sebenarnya masih memiliki sisi lain yang jarang diketahui orang. Perkutut dalam kepercayaan orang Jawa kuno atau biasa disebut kejawen, merupakan kurung yang memiliki mitos tersendiri. Jadi, bagi seorang pria Jawa yang telah mapan, dalam budaya Jawa, wajib hukumnya untuk melihara burung perkutut supaya dianggap sebagai pria sejati. Selain itu, masih ada pula beberapa mitos unik lainnya dari burung perkutut. Ada banyak sekali penamaan burung perkutut sesuai dengan hal yang menjadikannya spesial, tetapi... Meskipun adanya mitos bahwa suatu keadaan perkutut akan membawa suatu tampak, Ndoro tidak harus percaya akan hal tersebut. Suatu kebaikan akan datang jika Ndoro mau. Suatu kebaikan akan datang jika Ndoro memang mau mempercayainya. Begitu jika dengan hal yang buruk, percaya atau tidak terhadap mitos perkutut keturangan adalah hak masing-masing pribadi.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 Namo budoyo Rahayu Rahayu Alam Semesta